Halo semuanya, how are you guys? BTW besok lusa tanggal merah tuh, bisa banget buat dibablasin long weekend. Udah pada punya rencana nih berenin kemana? Share di bawah ya. Nah episode hari ini tuh unik banget ya guys. Karena gua tuh jarang banget review city hotel, apalagi yang ada di dalam kota Denpasar. Kalau lu nonton video-video hori sebelumnya, kebanyakan gua tuh nyobain staycation di hotel-hotel yang memang ada di kawasan wisata. Kutas, minyak, ubud, legian, canggu, dan lain-lain. Tapi beberapa waktu yang lalu pas gua googling-googling Gua tuh nemu sebuah hotel yang bikin gua penasaran banget Karena di dalam hotel ini tuh katanya ada kolam renang terpajang di Bali Yang panjangnya lebih dari 100 meter Gila gak tuh? ya udahlah gak usah kelamaan langsung aja kita mulai videonya kuy Dan seperti yang gue bilang tadi ya, besok lusa tanggal merah. Pastinya jangan di rumah aja dong, gak bosen kenapa At least vacation lah kayak gua Gue yakin di sekitar rumah lo juga banyak tempat-tempat baru yang belum pernah lu datengin. Iya kan? Biar bikin weekend ini jadi healing maksimal. Tapi bang, kantong lagi cekak nih abis ngasih-ngasih amplop ke saudara-saudara. It's tenang aja. Makanya pesan hotelnya di aplikasi tiket.com. Karena banyak pilihan hotelnya, harga jujur, tanpa biaya tambahan, dan diskonnya banyak. Kebetulan buat nih, gue mau kasih kalian semua yang nonton video ini voucher diskon hotel 10% sampai 500 ribu dari tiket.com. Kalian bisa pakai vouchernya untuk pesan hotel di aplikasi tiket.com sampai 30 Juni 2022. Apalagi vouchernya udah bisa dipakai dengan minimum pemesanan 300 ribu aja. Wow! Gak harus mahal kan buat nyenengin diri sendiri Kalian bisa pesan sekarang untuk menginap kapanpun Vouchernya bisa dipakai satu kali per pengguna ya So makanya buruan pesan sekarang di aplikasi tiket.com Detail vouchernya gua taruh di bawah ya Yes, hari ini gua mau nyobain staycation di salah satu hotel dengan kearifan lokal ya <laughs> Karena ini brandnya bukan franchise dari hotel chain yang udah branded gitu Tapi justru mereka punya keberanian buat bikin brand sendiri Namanya The Cakra Hotel, hotel bintang tiga yang lokasinya ada di Denpasar Timur. Hotel ini bukan hotel baru ya, tapi hotel lama yang masih termaintain dengan baik sampai sekarang. Terbukti kalian bisa lihat gedung dan suasana hotelnya tuh masih bagus dan asri banget. Dan sekarang kita langsung check in aja. As always, sebelum masuk, fokus dulu ya. Cek suhu tubuh, cuci tangan, dan check in peduli lindungi. Nah pas masuk area lobbynya, sini tuh luas banget banyak kursi dan sofa dan entah kenapa gue langsung salfok sama lampu gantung yang ada di bagian tengah dari ruangan lobby ini cakep banget ya hari ini gue nyobain staycation di tipe Arjuna Suite di mana tipe kamar ini cuma ada dua aja dari puluhan kamar lain yang ada di sini so pastinya spesial banget ya abis ngisi dan tanda tangan form gue langsung dapet nya dan di situ juga ada password wifi-nya wifi-nya udah gue cobain speednya kencang dan mantep lah buat sosmedan Abis check-in, gue langsung jalan buat masuk ke kamarnya. Dan di sini gue baru sadar, ternyata hotel ini tuh berkamuflase ya guys. Coba lihat deh, kalau dari depan penampakannya kayak rumah biasa aja. Beneran biasa aja. Tapi abis jalan ngelewatin hobi yang tadi, ternyata di dalam sini tuh gede banget. Swear, gede banget. Banyak garden dan open space yang luas kayak gini. Gue gak tahu persis sih hotel ini luasnya berapa. Tapi gue yakin, kalau satu hektar pasti lebih sih. Abis jalan ngelewatin lorong yang tadi, bakalan langsung sampai ke Arjuna Bistro. Ini adalah satu-satunya resto yang ada di sini, dan sekaligus jadi tempat breakfast buat tamu-tamu yang stay di The Chakra Hotel. Tapi meskipun gue hari ini stay di Tipe Suite, gue nggak ambil paket breakfastnya ya. So, besok gue nggak ada sarapan di sini. Nah, di sebelah kiri ada sesuatu yang menarik perhatian gue nih, guys. Ternyata di sini ada sepasang ayunan dong. <SILENCIO> Mumpung lagi kosong gitu kan? Aduh, lama buat gua nggak main ginian. Tapi emang enak sih ya, main ayunan itu berasa semua permasalahan dalam hidup ini tuh menghilang seketika. Iya nggak? <SILENCIO> anyway, di samping Arjuna yang tadi, di situ ada satu kolam yang namanya Arjuna Swimming Pool. Ini bukan kolam yang panjangnya 100 meter yang gua mention di awal video tadi ya. Ini kolam yang lain lagi. Di sini standar aja sih kolamnya, panjangnya 15 meter dan kedalamannya antara satu setengah sampai 2 meter. Dan di sampingnya ada kolam renang buat anak-anak juga. Nah, yang bikin gua salvo, kenapa di situ ada kursi-kursi kayak gini ya? Padahal kan biasanya kursi-kursi gini buat di kolam yang ada purlbarnya. Mungkin di sini dulu ada pulbarnya kali ya, tapi mungkin sekarang udah direnov gitu dan kursinya ya didiarin aja. Oke lanjut jalan lagi ke dalam, di tengah-tengah ada garden yang gede banget dan gue suka ya hotel yang banyak open space-nya kayak gini. Jadi berasa luas dan banyak ijo-ijo juga. Di samping garden yang tadi juga banyak kamar-kamar ya dan katanya sih ini yang tipe deluxe. Kalau dilihat dari arsitekturnya lebih ke tradisional bali-bali gitu karena banyak pakai material batu alam. Kita masih harus jalan lagi masuk sampai ke yang paling dalam. Nah tiba-tiba di sebelah kanan gue nemuin sesuatu yang mencengangkan nih guys. Ternyata di sini ada lapangan tenisnya guys. Gila, ini gila sih. Gue nggak ngerti lagi ya pas dulu dibangun. Ini hotel konsepnya gimana sih? Gue rasa mungkin cuman di sini aja ya satu-satunya hotel bintang 3 yang punya lapangan tenis se Indonesia Raya. Seumur-umur gue review hotel gue cuma nemuin lapangan tenis di dalam hotel itu sekali aja. Dan itu ada di hotel bintang 5 yang super luxury. Tapi ini hotel bintang 3, men. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? <SILENCIO> <SILENCIO> Dan anyway, gue kasih tahu ya. Paket vacation di sini tuh start from 100 ribuan aja. Worth it mampus nggak tuh? Bayangin, bayar cuman segitu, lu udah bisa nikmatin semua fasilitas di hotel ini. Gue nggak tahu lagi sih harus ngomong apa. Apa nggak rugi coba hotelnya ya? <SILENCIO> Kalau siang gini lapangan tenisnya sepi sih, tapi pas sore gue balik lagi ternyata lumayan rame kok. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini dia nih kolam renang terpanjang yang ada di Bali. Kolam ini panjangnya 107 meter guys. Dan kedalamannya tuh mulai dari 1,5 meter sampai yang paling dalam ada yang 4 meter. Gokil! Kenapa kok bisa dalam banget? setelah gua kepoin ternyata di sini tuh sering dipake buat latihan diving juga guys pastinya butuh kolam yang dalam ya buat latihan menyelam gitu gila sih panjang banget ya kalau lu berdiri di ujung yang satu ujung yang satunya lagi tuh enggak kelihatan guys saking panjangnya dan bentuknya udah nggak kayak pool atau lagun lagi tapi lebih mirip sungai ya menurut gua karena kolamnya yang panjang banget, jadi di bagian tengah kolamnya disitu dibangun banyak jembatan-jembatan kayak gini Supaya orang-orang bisa lewat dan gak perlu muter terlalu jauh ya BTW pas gue muter-muter, gue liat ada sebuah bilik dari batu yang ada di pinggir kolam Dan pas gue masukin, ternyata, eh ternyata ini tempat bilas guys <laughs> Emang sepenglihatan gue, ada beberapa sih tempat bilas di pinggir kolamnya dan kalau yang ini kayaknya yang paling jadul ya, <laughs> kelihatan bed gitu. Udah langsung tercermin usianya dengan melihat ke arah shower showerheadnya. <laughs> dan sambil jalan ke arah ujung kolam yang satunya, udah kelihatan tuh kamar gua. Arjuna suite-nya ada di building yang paling ujung dari hotel ini. Kalau yang di daerah sini buildingnya lebih baru dan lebih modern dibanding kamar-kamar deluxe yang ada di depan tadi ya. Termasuk juga kamar yang tipe superior ini. Dan superior ini ratenya cuma 300 ribuan aja semalam, murah meriah mampus. Nggak tuh ya, udah lah. Nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung lihat aja kamarnya kayak gimana. Wah, gila sih nih. Kamar luas banget ternyata, guys. Dan kalau siang gini terang benderang karena hampir semua jendela dan pintu yang ada di sini itu bisa dibuka. Jadi, kalau kalian emang pengen lebih banyak sinar matahari yang masuk ke dalam kamar, kalian bisa buka pintu yang ada di sini. Apalagi switchnya ini buildingnya menghadap ke arah barat Jadi kalau pas sore gini asli sinar mataharinya tuh nyentrong banget Oke deh kita langsung mulai aja buat room tour di dalam kamarnya Persis di depan pintu masuk yang tadi ada satu meja kerja Dan di atasnya ada coffee and tea maker Dan disini tehnya tuh unik ya guys Packagingnya ada tulisannya The Cakra Hotel Disitu juga ada dua botol air mineral Ini kenapa botolnya dari plastik ya karena berdasarkan pengalaman gua sih, kalau udah stay di tipe kamar yang sweet, biasanya air mineralnya itu udah dari yang botol kaca. Ya, tapi nggak masalah lah, ya masih sama-sama air juga kan. <laughs> Terus, kalau kalian buka lemari yang di bawahnya, disitu ada mini fridge tapi nggak ada isinya. Kosong. Di sampingnya ada sofa dan coffee table di depannya. Ini bakalan asik banget sih buat tempat nongkrong atau tempat makan, apalagi kalau pintu yang di depannya kalian buka. Bisa ngelihat langsung ke Garden dan viewnya cakep banget untuk tv-nya ada LED TV dengan ukuran 42 inch dan di depannya pastinya ada bednya ya di sini ukurannya king size dan di atasnya udah ada empat bantal dan 4 cushion Wow nih jarang sih gua lihat ada bantalan sampai sebanyak ini terus ranjangnya juga cakep ya meskipun pakai material kayu kayak gini tapi tetap berasa minimalis. Biasanya sih bentuk bipart kayak gini tuh di atasnya ada selambungnya, tapi yang ini kagak ada. Nah ada yang spesial nih dari bednya. Gua denger-denger katanya bed di hotel ini tuh pakai king coil guys. Dan gua penasaran dong. Terus gua buka springnya dan ternyata beneran kagak bohong, spring bednya pakai king coil guys. <laughs> Pantesan aja ya. Pas gua loncatin kasurnya bisa membel kayak gini. Asli empuk bet Enak lah pokoknya. Terakhir, di depannya ada luggage rack dan ada lemari pakaian juga. Di dalamnya ada safe deposit box, laundry bag, dan juga beberapa gantungan baju. Terus, pintu yang ini pasti ke kamar mandi kan? Tapi pas gue buka, shock banget guys. Ternyata kamar mandinya luas banget. Di samping pintu, di situ ada bathtub dan juga ada dua amenities, shampoo dan bath foam, yang di packaging pakai botol keramik kayak gini. FYI, buat Foam ini bukan sabun ya guys. Ini buat bikin batap kalian supaya bisa berbusa kayak foto-foto ala Instagram gitu. Di ruangan sebelahnya, disitu ada shower room dan closet. Di sini shower headnya udah pakai yang tipe rain shower ya. Dan disitu juga ada bangku buat duduk supaya lebih santuy aja gitu pas mandinya. Terus di sini juga ada wastafel dengan cermin yang gede banget di depannya. Ada banyak amenities juga di atasnya. Nah yang bikin gua bingung ini nih. Kenapa ada showroom satu lagi? Jadi, di kamar mandi ini tuh, showroomnya ada dua, guys. Bedanya, kalau di sini tuh, bagian atasnya tuh transparan, ya, guys. Jadi, ada skylightnya bisa langsung ngeliat ke langit. Di atas itu juga udah dikasih kaca supaya kalau pas hujan, airnya nggak langsung masuk kemari. Sedangkan, kalau siang cahaya matahari bisa langsung masuk, jadi nggak perlu nyalain lampu pun udah terang benderang kamar mandinya. Nah, segitu aja room tour di switchnya, dan sekarang udah sore. Dan gua mau renang aja, ya. Penasaran kan? Penyobain renang di kolam terpanjang yang pernah gua liat seumur hidup, <laughs> tapi seriusan sih, emang panjang banget. Nah, buat buel terawalnya, kalian bisa minta di Arjuna Bistro yang di depan tadi. Tapi kalau kalian mager buat buat jalan ke situ, karena emang jauh ya, kalian bisa telepon aja, minta buat dianterin ke kamar juga bisa. Gue udah cobain berenang pindah-pindah ya dari yang paling ujung depan kamar gua Sampai ke kolam yang paling ujung satu lagi Tapi jujur yang sebelah sini gua agak takut ya Karena kolamnya dalam banget men 4 meter Entahlah gua ada pubiater tersendiri aja gitu kalau ngeliat yang dalam-dalam kayak gini Apalagi pas lagi staycation sendirian ya kan Ntar kalau kenape-kenape siapa yang mau bantuin Mana hotelnya lagi sepi gini ya kan Tapi asik sih berenang di mari berasa beda aja gitu experience-nya kolamnya panjang dan kalau pas begini berasa lo yang punya semua kolam renangnya ya seperti biasa ya abis berenang udah malam aja dan kayak ginilah suasana hotelnya pas malam emang pencahayaan di mari agak remang-remang ya jadi kalau kalian dapat kamar yang di belakang bed kayak gua dan disuruh jalan ke depan sendirian pasti mager banget dah asik sih pengalaman gua staycation di sini beda aja gitu experience-nya karena ini kan bukan di daerah wisata ya anti mainstream dan justru ada di tengah keramaian pusat kota Denpasar. So, that's it untuk video kali ini ya guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan follow gua juga di Instagram dan TikTok. And see you guys in the next video. Bye bye.